Cuaca ekstrim yang terjadi pada Selasa 28 Februari 2023 malam kemarin tak hanya memutus jembatan penghubung desa Belimbing dan desa Kalidan dan Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, lainkan ada tiga ekor sapi milik warga dilaporkan hilang. Tiga sapi tersebut milik Syarif 30 tahun warga dusun Pakis RT 2 RW 5 Desa Kondosuli Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo. Diketahui raib pada Rabu 1 Maret 2023 sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ketika pemilik menengok kandang sapi yang terletak di hutan desa Kalidandan, lokasi kandang sapi sudah longsor. Tiga hewan ternaknya pun raib entah di mana. Tadi malam mandi sangat besar, jadinya dimasaknya itu Kejadiannya sekitar jam berapa? Mbak? Jam... Oh. Hujan mulai dari jam. Hujan setelah mengenai itu pak. Sedikit hmm. ini hujannya, tapi banjirnya ini sangat besar. Ini putus karena kena banjir ya? Iya, kena banjir. Kalau putus ini nggak bisa nggak ya, bisa lewat apa? Nggak hmm. bisa lewat lorong cili. Ini jalan satu satunya. Ya? Iya, jalan satu satunya. Yes. Permintaannya bu ke pemerintah. Iya perbaiki tolong segera diperbaiki karena desa Kalibiru ini kan cuma lewat sini cuman pak kalau mau ke Kalidanda mau sekolah kegiatan sehari-hari bekerja gitu Otomatis. tolong segera diperbaiki jadi terisolir gitu tak ada bisa pak ini jalan satu satunya ini ini selanjutnya seperti apa ini selanjutnya kami berupaya dengan masyarakat dengan protokol juga buat masyarakat kita tapi akan mengadakan kerja waktu. Sementara hmm. kami sudah melaporkan kepada BEMDA, eh, tentang kejadian yang lantai-lantai semudah eh, jembatan ini hanya atau bisa Alternatif sementara seperti apa, Pak? Sementara kami kerja waktu, Bapak. Yang kedua, kami melaporkan kepada BEMDA. Yang ketiga, kami ada anggaran di desa mudah-mudahan bisa untuk dipakai untuk kepercayaan pembangunan ini. Selain di untuk jembatan ini, ya. apa ada titik lain yang terdampak, Pak? untuk desa Bimbing hanya ini Tidak ada yang lain. Kalau untuk di kecamatan Panguningan keseluruhan, ada yang kedua juga ada jembatan yang di Dusun Pancor, Gunung Kidul. Kebetulan di sana memang kena yang kemarin tahun 2021. Nah, jembatan mendadak eh sementara kami pakai jembatan bambu, Pak. Cuman kena yang juga akhirnya tutup sekarang 1